Karena kayak gini, nih. bentuk pola tiga kayak gini, segitiga kayak gini, ini termasuk uh, jenis kulitnya kulit babi atau piskin. <laughs> Dan udah dipakai setahun dong ya, ketika saya mencuci. Maaf, ini ternyata kulit babi. Hmm, jadi ciri-cirinya adalah bintik tiga yang ada dalam kulitnya, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. tuh. Itu kulit babi ya Allah. <laughs> Terus gimana kalau misalnya udah telanjur beli atau mungkin udah telanjur make? Karena jelas-jelas najis. Dan termasuk haram dalam Islam Jadi ya mau gak mau harus dibuang nih sepatu Jangan dipakai lagi, najis dong ya Dan gimana cara mencucikannya Mencucikannya ya dengan tujuh kali basuhan ya Walau alam bisa kalian baca sendiri googling aja atau gak tanya ustad-ustad kalian Sementara dari segi pola Produk yang menggunakan bahan kulit babi Mempunyai titik dot yang lekuk ke dalam Tiga titik dot ini berserakan dan tidak teratur Untuk produk yang terbuat dari bahan kulit sapi Memiliki pola yang bergelomba. Meskipun sudah disamat, sudah dikeringkan, dijadikan uh, sepatu tetap saja najis. Maka ibu ini yang tadi punya sepatu terbuat dari uh, kulit babi, ya mending dibuang. Binatang halal kulitnya halal, disamat. Seandainya kita memakai tas dan sepatu kulit tersebut dari kulit hewan yang haram. Tapi kita tak mengetahui, nah, orang tak tahu, tak apa-apa. Tapi jangan, tak mau tahu. Dia memang dari kulit binatang haram, nah, tak boleh. Tak boleh.